Siung unjuk mainan Barbie yang bisa gerak, malah Dia apa dipakai sepatu? Naik turun tangga, enggak main. Nanya, enggak mau. ke sini apa di sini? Untuk kemarin ngangkat galon satu pak dua satu galon satu galon langsung mm -hmm. uh, habis itu langsung berasa lagi mm -hmm. yang tadinya udah enakan. Iya. Ya, kita utama di sini apa ya, olah makan? Ya, ya, olah makan sih mm -hmm. gitu. ya, itu malah makan di Green Fair naga. Iya. Apa sampen? Kalau Bunda kan nggak ada kolesterol kan? Nggak ada, yang nggak ada masalah sih. Paling biasanya kalau santan biasanya lari ke perut, tapi perut nggak ada oh, masalah. Alhamdulillah, kan, enak enak enak enak enak enak. kan? udah enakan. ada udah nggak ada rasa. rasa hmm. Alhamdulillah. Kalau santan biasanya kan larinya ke kok sembelung. Sudah. Saya yang lama gak nonton pengen itu <bicicu. tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Bonita juga nggak begitu, oh. ada takut juga. Mainan edukasi ter, apa ini um, dominan ke edukasi dia minat. mau ke mana Tadi emang kaku banget hmm.